Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia mengajarkan jalan kehidupan di dunia sebagai mujizat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam yang masih ada sampai hari ini Tahukah Anda bahwa masih banyak saudara muslim kita di pelosok negeri ini yang masih kesulitan mengakses Al-Quran sebagai sarana belajar dan menghafal Al-Quran Kondisi Al-Quran yang tidak layak karena robek atau sudah lapuk dimakan usia Tetap dipakai untuk belajar karena keterbatasan Al-Quran di daerah Saya beria dapat jembang Al-Quran melalui program wakaf Al-Quran dan pembinaan. Semoga Allah membalas semuanya Alhamdulillah tidak bisa senang itu bisa diekspresikan dengan harum karena banyak kitab Mari berwakaf Al-Quran melalui BWA, raih keberkahan dan pahala jariah dengan Al-Quran.